Bersama Berbagi Canda suka Dan duka Hari-hari Yang kita Lewati Meniti Terpatri Dan menjadi Saksi Cerita kisaran semua yang ada Kan terkena sampai hari tua Kan menjadi ukiran di hati Tentang indahnya sahabat sejati Jangan kau lupa semua tentang kita Jangan kau lupa semua kisah kita engkau yang teristimewa kau sangat berarti dalam hidup ini semua yang ada dan terkena sampai hari tua oh, oh, oh kan menjadi ukiran di hati tentang indahnya sahabat, sahabat. tentang kita jangan kau lupa semua kisah kita karena Hidup ini, satu kata melangkah bersama, karena bagiku kelas segalanya. kata melangkah bersama satu kata melangkah bersama makasih weru semua oi